Pasukan Korps Brimob nyanyikan yel-yel bentuk syukur dan bangga usai berhasil amankan pernikahan Kaisang Erina. Polisi akui mundur diserang KKB, warga sipil yang tertinggal meninggal ditembak. Pasukan Korps Brimob nyanyikan yel-yel, bentuk syukur dan bangga usai berhasil amankan pernikahan Kaisang Erina, publik memanas. Rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah usai digelar pada Minggu 11 Desember 2022 lalu. Lancarnya acara pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo ini tidak lepas dari kontribusi pasukan Korps Brimob yang bertugas mengamankan acara. Atas kelancaran acara pernikahan Akbar tersebut, para anggota BRIMOB diketahui melakukan YEL-YEL sebagai bentuk rasa syukur dan bangganya karena telah selesai bertugas dalam mengamankan pernikahan Kaisang dan Erina. Momen para anggota BRIMOB menyanyikan YEL yel ini dapat dilihat melalui unggahan akun Twitter at Resngawi pada selasa 13 Desember 2022. Hingga kini, video tersebut telah ditayangkan lebih dari 193.000 kali. Unggahan ini juga telah mendapatkan sejumlah 1,7 ribu suka dari warganet. Sayang dalam komentarnya warganet justru melontarkan kritik pedas. Woi kalau cuma jagain kondangan Hansip dan bangser jauh lebih hebat. Apalagi soal jagain makanan, kata warganet. Jaga mantenan aja bangga setengah mati. Nanti diceritain ke anak cucu. Kakekmu dulu ikut pengamanan acara mantenan kaisang. Ibu warganet lain. Apa yang kamu banggakan kalau cuma pengaman pengamanan pernikahan, security atau satpam saja bisa? Ujar warganet lain, Hapusmin sangat memalukan, Brimob senang-senang setelah pernikahan Kaisa, sementara polisi yang bertugas di Papua setiap detik nyawanya terancam. Tambah warganet lain, kasihan itu rekan-rekannya kocar kacir di Papua, malah joget-joget komentar warganet lainnya. Polisi akui mundur diserang KKB, warga sipil yang tertinggal meninggal ditembak. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi mengkonfirmasi serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua ke pasukan polisi yang hendak menuju lokasi pemalangan jala di Kampung Tindaret Distrik Yapen, Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Peristiwa terjadi pada selasa 13 Desember 2022 ini mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dan empat kendaraan milik polres Kepulauan Yapen hangus dibakar. Herzoni menjelaskan KKB pimpinan Plato Maradi menembaki rombongan dari ketinggian sebelum tiba di lokasi pemalangan jalan. Selain itu, KKB juga membentangkan kayu di belakang kendaraan rombongan sehingga mereka tidak bisa maju ataupun mundur. Akibat pemalangan tersebut, kendaraan tidak bisa maju atau mundur. Dan saat hendak dipotong, tukang gergaji yang dibawa dari seri mereka ditembak dari ketinggian. Kata Saragi dikutip antara pada Rabu 14 Desember 2022. AKBP saat lagi mengakui saat ditembaki dari ketinggian, Kasat intelkam AKP First B Ar Arara dan kabak OPS AKP Lintong Simanjuntak yang memimpin pasukan pemerintah memerintahkan semuanya mundur dengan berlindung di bawah tebing. Saat dirasa aman, diketahui seorang warga sipil yang dibawa untuk memotong pohon yang dibentangkan di tengah jalan tidak ada, dan saat kembali ke TKP korban, Yafet. Yeverson Sayuri sudah ditemukan meninggal dengan luka tembak. Selain menewaskan seorang warga sipil, KKB membakar empat unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen yang digunakan saat itu. Sempat terjadi kontak senjata selama sekitar satu jam sebelum personel mundur dengan berjalan kaki ke lokasi yang dianggap aman, kata AKBP Herzoni Saragi. Herzoni mengatakan berdasarkan keterangan anggota dan rekam video yang beredar, KKB menyerang menggunakan sekitar tiga atau empat pucuk serta bom Molotov. Tidak diketahui dengan pasti beberapa banyak, Kekuatan mereka karena saat penghadangan terjadi ada sekitar 8 hingga 10 anggota KKB yang terlihat dan beberapa orang di antaranya memegang senjata, jelas Saragi. Ia meminta warga untuk sementara diminta tidak melintas di jalan tersebut dan bila ingin ke distrik Yapen Utara disarankan melalui laut. Untuk sementara kami sarankan masyarakat tidak melintas di jalan tersebut guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Harap AKBP Saragi.